Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan meliput salah satu keseharian dari masyarakat pedesaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar khususnya di desa Lorulum saat bercucuk tanam yaitu menanam tanaman strawberry. Penasaran seperti apa videonya? Tetap stay di video ini sampai selesai. Oke guys, kali ini saya telah berada dengan Pak Mus namanya. Beliau merupakan salah satu petani yang menanam strawberry di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di Desa Lurun. Dan sebelum kita melihat tanaman stroberinya, saya ingin berbincang-bincang mungkin dengan Pak Mus aku pemilik lahan stroberi yang ada di desa lurulung ini halo pak mus selamat pagi selamat pagi gimana kabar? sehat? sehat oke guys jadi ini saya akan uh, berbincang-bincang sedikit dengan pak mus terkait dengan tanaman stroberi yang ada di lahan beliau ini tapi uh, biasanya kalau untuk menanam stroberi kan dia butuh ketinggian yang lebih banyak yeah rata-ratanya di atas dari permukaan laut. Tapi kalau kita lihat di Tanimbar, khususnya di desa Lurun ini sangat dekat itu jaraknya dengan pantai. Kok bisa stroberinya tumbuh subur di sini? Ya, itu sebenarnya seperti apa tuh? Sebenarnya masyarakat yang ada di Tanimbar ini bersyukur ya bahwa segala sesuatu yang e, ditanam di sini sebenarnya dia bisa hidup. Mm -hmm. ya karena kita itu sebenarnya cuma bisa menanam yang menumbuhkan dan membesarkan mereka itu kan bukan hak kita tapi haknya yang kuasa okay, di sini okay. ketinggiannya cuma 120 meter dari, permukaan, dari laut. permukaan laut ternyata bisa tumbuh hal yang rata-rata hampir semua orang baik di Jawa ataupun di Tanimbar itu mereka rata-rata mengatakan bahwa stroberi tidak akan bisa tumbuh di sini tapi terbukti Stroberi itu bisa tumbuh di sini dengan eh, sama, normalnya sama seperti yang di daerah Jawa. Bahkan juga di Maluku juga jarang ya, di daerah Maluku seperti ini tunggu di daerah Maluku lah, katakanlah. Ya kalau di Maluku, saya saya, kemarin eh, dari Kadis eh, Pariwusata sendiri mengatakan bahwa satu-satunya stroberi yang ada di provinsi Maluku itu cuma berada di yang muncul satu pertanyaan dalam benak saya terkait dengan pembibitan ini, kok bisa sampai stroberinya seenak ini sama seperti di daerah-daerah Jawa katakanlah, padahal bibitnya boleh dikatakan ini bukan dari Jawa. Jawa, bibitnya dari dari Bomaki, desa Bomaki, itu pun dikatakan dari kepulauan Tanimbar ya. Tapi kok bisa serasa manis banget Rasa stroberinya itu Untuk pupuknya itu dipakai Pupuk apa? Kalau bisa dijelaskan Biar mungkin Sobat-sobat e, YouTube, -sobat para petani Yang Tertarik lah, katakanlah Untuk menanam Stroberi nih, itu pupuknya dari apa? Nah, Jadi baik, e, begini e, Pupuk yang digunakan Untuk stroberi itu Yang digunakan sama saya itu cuma satu masa itu hidup eh saya makan dicampur dengan air satu liter. setelah itu eh diisi di gelas aqua baru siram setengah-setengah per tanaman. Setengah per tanaman. ini tidak menggunakan pupuk sama sekali. Iya, cuma ya Hanya cara masak saja kalau ya, Terus ya. untuk uh, cara Tanamnya buah stroberi ini caranya itu seperti apa? Kalau cara penyemayan stroberi itu bukan hal yang gampang, Yang hal-hal yang paling susah untuk stroberi itu saat penyemayan. Karena bijinya yang kecil, hmm. penyemayanya juga pun bukan di tanah. Oh, Tapi semainya itu bijinya itu kita bungkus dengan tisu, kasih basah, baru masukin di dalam pendingin sampai sudah berkecambah baru kita keluarkan uh, di polybag kecil setelah itu kita adaptasikan dia dengan cuaca yang ada di tanimbar karena stroberi ini rata-rata dengan cuaca yang dingin sedangkan tanimbar cuacanya itu panas jadi itu harus uh, penyesuaian harus bawa ke tempat yang panas kalau udah layu bawa masuk lagi udah layu udah itu bawa lagi ke eh, panas lagi hampir tiga bulan setelah itu dia sudah penyesuaian dengan panas baru kita mulai tanam sampai saat ini juga pun eh, saya belum bisa bikin rapi kebun karena bibitnya itu saya mau kembangkan tambah banyak di sini dan memang kalau ada petani yang mungkin berminat mau tanam juga pun ya oh, untuk Strawberry ini biasanya kalau dipanen itu dijual harganya kira-kira berapa? Hmm, kalau untuk masalah produksi itu kita belum bisa produksi karena masih ke oh, gitu. uh, perkembangan, pengembangan ya. Jadi pengembangan strawberry untuk banyak dulu di sini. Jadi setiap kali orang datang ke sini, cuma saya berikan peluang untuk dia makan, dia rasakan. Hmm. Nah setelah biar itu pada tahu dulu. dia lihat ya, biar rasakan karena rata-rata ada beberapa orang yang ada di Tanimbar dia tidak tahu mana pohon stroberi yang bagaimana, apa stroberinya itu dia berbentuk pohon, apakah dia berbentuk apa, jadi saya cuma bebaskan orang datang ke sini dia, dia, pada kenal, pada dia makan saja, berapa yang dia kasih sama saya, ya itu sudah nanti ke depannya dulu baru kita bicara masalah harga, kalau sudah apa dikembangkan baru kita bisa eh, produksi untuk jual untuk saat ini ya, siapa saja bisa datang ke sini, berkunjung ke sini Ingin tahu stroberinya bagaimana, mau rasanya bagaimana, ya saya selalu siap untuk melayani siapa saja yang datang ke sini. Bakal bantu dia juga untuk dia mau tanam juga pun saya juga pun akan siap. Oke, baik. Berarti untuk pendidikan sampai proses tanam itu dia butuh waktu kurang lebih tiga bulan ya? Untuk? Ya kurang lebih tiga bulan untuk uh, penyesuaian. dan kita pasti tuan juga pun tidak ee, buta untuk melihat ya, itu dia yang penting harus usaha, kerja keras, hasil, pasti tidak akan mengecewakan lah ya guys jadi kita akan langsung untuk mencari buah stroberi hasil dari bagus yang harus ditanam dan ini buahnya seperti ini stroberinya penasaran saya pengen makan rasanya seperti apa di daerah Jawa katakanlah bila sobat-sobat youtube yang ingin merasakan buah stroberi segar bisa langsung datang di Lerulun, area danau Lerulun. bertemu langsung dengan mungkin semua pangkus kebetulan beliau juga tiap saat di lokasi ini anda bisa langsung datang untuk merasakan buah segar strawberry satu-satunya yang ada di kedopan kedopan